Anda tidak harus punya penghasilan seperti Atta Halilintar atau Maya Estianti untuk menjalani gaya hidup mewah. Tapi untuk itu Anda perlu punya ilmunya. Ketika kebanyakan orang memikirkan kemewahan, mereka membayangkan barang-barang bermerek kelas atas dan gaya hidup mahal yang tidak terjangkau. Tapi sebenarnya ada banyak cara untuk menikmati gaya hidup mewah tanpa mengeluarkan banyak uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiati, MPH. Dalam video ini, saya akan berbagi 10 tips untuk menjalani kehidupan mewah dengan anggaran seberapapun yang Anda punya. Jadi, apakah Anda ingin memanjakan diri sendiri atau hanya ingin tahu cara hidup sedikit lebih mewah, Terus tonton video ini sampai habis. 6. manfaatkan waktu luang Anda secara efektif. Jika Anda bisa, lakukan hiburan yang mewah. Misalnya, menghadiri kelas memasak di Hotel Bintang 5, bermain ski atau bermain golf di air pekan, atau bahkan menyewa pelatih pribadi untuk membantu Anda tetap segar bugar bisa mungkin, habiskan waktu bersama orang yang Anda cintai. Salah satu cara terbaik untuk menghargai hidup adalah dengan menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang yang terkasih. 7. Berpakaian dengan elegan. Tidak selalu mahal untuk berpakaian secara elegan. Berkonsentrasilah untuk melakukan pembelian barang-barang berkualitas, tinggi yang tahan lama. Sangat mudah untuk menciptakan penampilan khas Anda sendiri dengan menggabungkan barang-barang dari toko barang bekas dan library designer seperti Louis Vuitton. Selain itu, berpakaian sesuai bentuk tubuh Anda juga penting. Pilih pakaian smart casual untuk penerbangan Anda dan tampilan yang lebih formal untuk acara-acara khusus. Buat lemari kecil, lebih mudah untuk mengumpulkan pakaian dan memadu padankan potongan yang berbeda saat lemari Anda lebih kecil. Hal ini juga mendorong Anda untuk lebih memperhatikan barang-barang yang Anda beli. Delapan, manjakan diri Anda dengan produk perawatan kulit mewah. Produk perawatan kulit dan kecantikan mewah adalah cara sempurna untuk memanjakan diri Anda. Merek-merek Kelas atas mengandung bahan-bahan yang sangat efektif dan hadir dalam kemasan yang indah. Perawatan kulit juga tidak perlu membebani dengan biaya tinggi. Ada beberapa merek perawatan kulit kelas menengah Perancis yang bagus yang cocok untuk pria dan wanita. Embirulisa, Eucerin, Larus, Posey, dan Visi Laboratoris. Mereka tidak memiliki kemasan mewah tetapi mereka menawarkan hidrasi yang luar biasa dengan harga yang wajar. Coba gunakan produk kecantikan mewah setidaknya sekali seminggu untuk membantu Anda merasakan yang terbaik. Sembilan, dengarkan musik berkelas. Musik mewah dapat mengatur suasana hati yang sempurna untuk setiap kesempatan. Baik Anda sedang bersantai di rumah atau mengadakan pesta makan malam, Pilih musik mewah untuk mengatur nadanya. Ini bisa berubah musik klasik oleh Mozart, jazz halus, atau trek santai Ibiza. Apapun preferensi pribadi Anda, yang utama adalah santai dan meningkatkan suasana hati Anda. Sepuluh, nikmati pengalaman mewah. Daripada membeli barang baru, berinvestasilah dalam pengalaman seperti liburan, menghadiri konser, dan makan malam di luar. Pengalaman akan bertahan lebih lama dan memberikan lebih banyak kenangan daripada perhiasan baru. Cara terbaik untuk menikmati kemewahan adalah dengan mengalaminya secara langsung. Pastikan untuk mencoba berbagai aktivitas dan layanan mewah seperti olahraga air, santapan mewah, dan mencicipi anggur. Ada akan kagum betapa santai dan menyenangkannya hal tersebut. Jika Anda memiliki anggaran terbatas, pertimbangkan untuk memesan di beberapa catering kelas atas atau mendaftar ke aplikasi seperti Spotluck yang memberikan diskon restoran. Cara lain untuk menikmati gaya hidup mewah dengan anggaran terbatas adalah dengan memanfaatkan acara gratis di kota Anda. Seringkali ada berbagai acara gratis yang tersedia, mulai dari konser dan pertunjukan seni hingga festival makanan dan pesta blok. Pastikan untuk memeriksa surat kabar lokal atau daftar secara online Anda untuk mengetahui apa yang terjadi di kota Anda. Sisihkan waktu untuk diri sendiri, baik itu mandi santai atau membaca buku favorit Anda. Pastikan Anda meluangkan waktu untuk Diri sendiri setiap hari, hal-hal kecil seperti inilah yang membuat hidup terasa mewah. Demikian sharing informasi tentang cara hidup bebas dengan anggaran yang terbatas. Semoga bermanfaat, sampai jumpa pada episode berikutnya.